Kucing mogi, atau kucing rumahan biasa, adalah kucing yang tidak memiliki ras tertentu. Kucing jenis ini seringkali menjadi pilihan bagi mereka yang ingin memelihara kucing namun tidak ingin membayar harga yang mahal untuk membeli kucing dari ras tertentu. Meskipun tidak memiliki spesifikasi ras, kucing mogi tetap membutuhkan perawatan yang sama dengan kucing dari ras lain. Berikut adalah beberapa tips untuk merawat kucing mogi yang sehat dan bahagia. Berikan makanan yang berkualitas, makanan adalah kunci untuk menjaga kesehatan kucing mogi Anda. Pilih makanan yang mengandung nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi kucing Anda. Pastikan untuk memilih makanan yang sesuai dengan usia, tingkat aktivitas, dan kebutuhan kesehatan kucing mogi Anda. Berikan air bersih dan segar, pastikan selalu ada air bersih yang tersedia untuk kucing mogi Anda. Bersihkan wadah minumnya secara teratur dan isi dengan air segar setiap hari. Pastikan juga wadah minumnya selalu diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Bersihkan kotak pasir secara teratur. Bersihkan kotak pasir secara teratur untuk menjaga kesehatan kucing mogi Anda. Kucing mogi Anda harus merasa nyaman ketika buang air dan kotak pasir harus selalu bersih. Pastikan juga kotak pasirnya cukup besar untuk kucing mogi Anda dan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Berikan perhatian dan kasih sayang. Berikan waktu dan perhatian yang cukup pada kucing mogi Anda. Bermainlah dengan kucing mogi Anda dan ajak ia bermain dengan mainan kucing yang aman. Memberikan kasih sayang dan perhatian pada kucing mogi Anda akan membuat ia merasa nyaman dan terjaga kesehatannya. Rutin periksa kesehatan, pastikan untuk membawa kucing mogi Anda ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan yang rutin. Hal ini akan membantu menjaga kesehatannya dan mencegah masalah kesehatan yang lebih serius. Lakukan vaksinasi dan obat cacing secara rutin untuk menjaga kesehatan kucing mogi Anda. Lakukan perawatan rutin. Lakukan perawatan rutin seperti menyisir bulunya, membersihkan telinganya, dan memotong kuku secara teratur. Membersihkan bulu dan telinga kucing mogi akan membantu mencegah infeksi dan menjaga kebersihan kucing Anda. Memotong kuku secara teratur juga akan membantu mencegah kerusakan pada furnitur atau luka pada diri Anda. Hindari bahaya. Pastikan untuk menjaga lingkungan sekitar kucing mogi Anda, agar aman dan bebas dari bahaya. Hindari produk pembersih atau pestisida yang beracun dan jangan biarkan kucing mogi Anda berada di luar rumah tanpa pengawasan. Dalam merawat kucing mogi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain berikan tempat tidur yang nyaman kucing mogi anda perlu memiliki tempat tidur yang nyaman dan aman untuk beristirahat pastikan tempat tidurnya tidak terkena angin dan terlindungi dari cuaca yang buruk Anda bisa memberikan kasur atau bantal yang empuk agar kucing mogi merasa nyaman dan tenang Latih kucing mogi anda kucing mogi anda juga perlu dilatih untuk melakukan perilaku yang baik di rumah anda bisa memberikan latihan menggunakan mainan atau perintah tertentu untuk menjaga kesehatan dan keamanan kucing mogi Anda. Misalnya, Anda bisa melatih kucing mogi Anda untuk tidak memanjat furnitur atau melakukan tindakan yang merusak barang-barang di dalam rumah. Ciptakan lingkungan yang merangsang, kucing mogi juga membutuhkan lingkungan yang merangsang agar bisa tetap aktif dan sehat. Anda bisa memberikan mainan yang sesuai dengan usia dan karakteristik kucing mogi Anda. Mainan yang menstimulasi insting berburu dan aktivitas fisik seperti bola, mainan tali, dan mainan kucing yang bisa diisi makanan bisa membantu menjaga kesehatan kucing mogi Anda. Berikan perhatian pada kesehatan mental, selain perawatan fisik, perhatikan juga kesehatan mental kucing mogi Anda. Kucing mogi bisa merasa bosan dan stres jika dibiarkan sendiri atau kurang mendapat perhatian dari pemiliknya. Berikan perhatian dan mainan yang sesuai untuk menjaga kesehatan mental kucing mogi Anda. Cek kebiasaan makan dan minum, selain memberikan makanan dan air yang cukup, perhatikan juga kebiasaan makan dan minum kucing mogi Anda. Jika kucing mogi Anda terlihat tidak minum atau makan dengan semangat seperti biasanya, mungkin ada masalah kesehatan yang perlu diatasi segera. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, Anda dapat merawat kucing mogi Anda dengan baik dan membuatnya tetap sehat dan bahagia. Ingatlah bahwa kucing mogi adalah makhluk hidup yang membutuhkan perawatan dan kasih sayang dari pemiliknya. Jangan lupa untuk memberikan perhatian dan perawatan yang tepat agar kucing mogi Anda bisa tumbuh sehat dan bahagia.